Hari yang lalu dapat resep dari teman yang katanya suruh cobain pakai virgin flag yang coconut delight, seperti biasa, netral. Dia punya, dia punya alat seperti ini tapi um, kok setelah dipakai gerakannya tuh lambat nggak kenceng gitu kan ternyata 对 <laughs>